Assalamualaikum Kali ini aku mau recreate makeup looknya Taeyeon Di lagu dia yang terbaru Weekend Kayak gini contohnya semoga nanti hasilnya mirip ya e, kalau nggak mirip ya udah nggak apa, apa emang beda juga mukanya kita langsung mulai aja videonya ya aku mau pakai soft lens dulu ya cuman aku tuh nggak e, tahu ini lupa merek apa gitu udah lama banget linknya kalau bisa sih kalau pakai soft lens, jangan pakai tangan soalnya kadang kan kita e, makan pedes atau apa jadi lebih higienis kalau kita pakai alat bentuk gitu. Kalau kalian mau pakai uh, skincare dulu boleh. Emang kayaknya aku tadi udah pakai skincare. Walaupun tidak care di mukaku, tapi aku berusaha care. Jadi aku pakai skincare. terus kita pakai ini ya tetes mata tapi yang khusus buat soft lens biar eh mana tuh dia biar uh, nggak terlalu pedih gitu biar enak mana sih mana sih bro wah dah kemana-mana aku pakai ini ya toleci ini emang khusus untuk soft lens. Terus mata, terus aku mau pakai apa ya primer dulu kali ya. Aku pakai setting spray dulu, bukan setting spray ini ini priming water. Ini sebenarnya untuk normal to oily. Aku kan sebenarnya harusnya pakai yang oily ya. Tapi karena adanya yang terdekat ini ya udah pakai ini aja gak apa apa kipas kipas kipas kipas tunggu sampai menyerap baru kita lanjut pakai walaupun wajah aku sebenarnya sangat oily tapi aku pakai primer tuh kalau bisa nggak yang matte matte gitu nggak tahu kenapa kalau misalkan aku pakai yang matte nanti dia tuh kayak di hmm, kan ada banyak bekas bekas jerawatnya nih jadi nanti dia tuh kayak kering kering gitu di pinggir pinggir yang bekas jerawatnya ya jadi kayak sebenarnya oily tapi nanti kalau pakai yang terlalu kering aku tuh kayak kering jadi aku pakai hmm, pelembab yang banyak kalau misalkan mau make up Nanti baru aku pakai foundationnya yang matte gitu Lanjut aku pakai foundationnya nah, Ini tuh sebenarnya warnanya terlalu kuning di muka aku Tapi dia sebenarnya udah cover banget Jadi nanti mau aku campur Ini produk aslinya tuh bongsor ya Nggak semini ini Ini aku pakai sedikit aja. Terus aku mau campurin dia pakai Naturaktor yang nomor 130. Kenapa aku campurin lagi pakai Naturaktor? Karena biar dia tuh warnanya lebih nyatu sama warna kulit aku. Soalnya nggak tahu deh kenapa, susah banget nyari warna kulit. Tuh dengan kulit saya. Kalian bisa pakai foundation apa aja sih. Aku langsung jadi sebenarnya warna kulit muka tuh lebih gelap gitu. Terus kok ini kan lumayan gitu. Lumayan langsung kasser kan? Hilang. Walaupun bentuknya nggak hilang, tapi seenggaknya kemerahannya tertutupi gitu. nggak tahu kenapa ya udah pakai skincare tapi uh, tetap aja jerawatan. Sebenarnya di pola tidur sih, aku pola tidur aku, pola makan aku, jadi jerawatnya tuh susah untuk menghilang. Apalagi bekasnya, oleh gitu aku bandel, suka di rawk rauk gitu mukanya tuh. Terus, aku mau pakai contour. Aku pakainya makeover, Warnanya caramel. Sebenarnya ini kegelapan sih di kulit aku karena dia foundation, jadi diblendnya lebih gampang gitu. Jadi nggak flat putih semua gitu ya. Kayaknya kita nggak usah pakai contour dalam ya, soalnya nanti kurang nanti kurang flawless di sininya tuh karena biar kayak embat kan dia flawless ini aku uh, mau pakai blush on dalam ya aku pakai dari nars or, or, nars organz hmm Ini yang share in jar gitu waktu itu nyobain aku nggak pakai uh, concealer males soalnya ngambil dari sini terus ke bawah Ini dia kayak nyambung gitu ke mata tuh ini di langsung langsung dibikin apa sih base eyeshadow lalu mm, aku sih males pakai concealer ya malas aja terus pakai bedak that's right aku pakai bedak makeover yang ya yang nggak ada warnanya karena kan biar flawless Jut, aku pakai ini. SK warna yang vanilla. Enggak juga nggak apa-apa sih. Coverage-nya tuh nambah. Karena aku butuh yang coverage-nya tinggi. Uh -huh. Si bekas-bekas jerawat tuh tertutup. Soalnya gua malu ya bikin-bikin video karena ini loh, petak di wajah ini. Lumayan ya? Tutup ya. Oke. Okay. Aku mau uh, tuntasin ininya dulu, apa complexionnya dulu. Aku pakai SK lagi, tapi beda warna. Ini warnanya latte baru, tipis-tipis aja, tipis tapi uh, nyata di kamera bedak loh kadang-kadang mau tipis tapi di kameranya jadi nggak kelihatan malu-malu mau -malu. biar dia tetap kelihatan di kamera dan kehidupan nyata jangan ya, lupa di blend aduh masuk hidung emang paling seneng ya kalau bikin kontur-konturan karena jadi mm, oh mm, tuh dikit aja karena kalau kebanyakan nanti jadi western gitu makeupnya jadi mm, bukan korea pakai blush on uh, au au mungkin begini pakainya dari dari sini set, set, set, set, set. makeup Korea tuh antara ada dan tiada kamu mau makeup tapi kamu malu kamu mau soft tapi kamu mau nyata jangan lupa disambungin ke bawah alis highlighternya aku cuma pakai di hidung aja My forehead, Dikit-dikit aja juga dia nyala. Bahagia aja gitu, pas abis makeup tuh. Kalau lu ya. Gue bingung kenapa harus ada jerawat sih di situ. Ah? Iya. Pelan-pelan uh. aja, Ma, Bro hmm. Biar ada gradasinya dan ada seratnya, saya pakai browit Bang Nong Chat. <tuh> pakai Nactor lagi. Kita uh, pastiin bagian bawah alisnya tuh bersih ya. Dikit-dikit aja, pelan-pelan. Aku -pelan. pakai warna belasan yang tadi. Ini warna kayak gini. Pakaiin di bagian tengah aja nih. Ya Allah. Rasa kuas kue kena air kopi. Ah. Ini pakai warna birunya, kasian banget sebenarnya nih. Tinggal biru doang gue sisain kepake juga. Bagian ujung sini, sama bagian ujung sini. Gitu kan Bayon? Diblend nih pakai warna yang mudaan. Gak sama. Susah juga ya? Gagalan sih, mereka. Hmm. Pakai hojo ini, aku pakai floor mar ya, biar fresh. Ini ungu yang tadi, ungu atau pink, ini garis matanya aja. Aku mau bikin ini pakai spidol. Apa sih? dia tuh kayak bikin kantong mata, kantong mataan gini ya, pakai. Uh, beauty creation yang blissful. News ini nih, bagian tengah sini nih. Ini kan garis mata asli, garis mata buatan nih bagian tengahnya. Ini aku pakai Gamila. Terus aku mau pakai Browit by Nong Chat. Jadi dia bukan bukan ditarik ke atas, tapi dia ke bawah. Ini biar nggak ke tebelan jadi di titik-titik aja gini nih pelan-pelan banget aku pakai implora pensil warna coklat ngisi dalam matanya lanjut aku pakai jepit ya harinovo warna coklat ini maskara alis sebenarnya ini cukup an hmm? cukup anning Sebenarnya harusnya pakai bulu mata satuan, nggak tahu di mana gitu bulu mata satuannya. Jadi aku pakai bulu mata bilkis. aslinya bentukannya dia kayak gini. Tapi aku potong-potong. Pakai di dalam, bukan dalam bawah mata. Ini udah kepasang ya bulu matanya, cuman belum berbentuk, masih acak-acakan. Maskara coklat lagi yang tadi pakai pinset ya diambil gitu maskaranya ini digabung-gabungin gitu tuh jadi dia nyatu tuh ini gua tuh mau ngasih unjuk ini nih tuh yang kayak gini nih ku pakai ini nih Iya, cuma kayak segelintir segelintir doang gitu segelintir ya guys aku pakai ce yang warnanya near and dear Terus aku pakai peri Pera. kind brow aku tambah lipstik ini high eh lily bear lily bear lily bear bear x n x nggak nggak bisa susah gen luarnya aja uh. sudah deh final look udah kayak Mbak Tien belum nggak sih <laughs> gitu aja Makasih ya yang udah nonton. Semoga uh, videonya bermanfaat. Oke. Okay. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.